Hai, kembali lagi bersama gue dan 5 Lion Megawaste ya Kita bermain di Pragmatic Play bersama 5 Lion Megawaste Oke, okay, brother and sister semuanya kita coba langsung gas aja ya, buskit Di modal 114.440 Oke, kita coba debate berapa ya, enaknya. Ayo, coba guys Kasih saran dong, kita coba main kayak gimana Soalnya gue bingung banget ya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 Kakek Zeus itu gacor banget ya. WWG gitu, biasanya setengah dua atau jam setengah satu ya, udah mulai sih. Cuman dia di pertengahan jam aja dia cepet banget berubahnya. Akurat. Kalau masalah kurasi website yang gua mainin ini, dia memberikan RTP yang akurat ya bosku. Udah dapat bosku, dapat kita. dapet berapa ini? Select free kita coba pilih ya kita pilih yang 10 aja coba kita dapat berapa yang 10 ini ya langsung gaskan di bed 3000 tadi kita ya so, makanya udah lumayan kesedotnya tinggal 68.000 saldo kita belum dapat juga udah di spin ke ketujuh ya nggak apa-apalah oke dapet akhirnya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 boncus, eh gak boncus sih dapet free spin ini kita kan nggak boncus sih bosku lumayan lah daripada lumayan bosku, naga agak connect dan langsung dapat nice kita auto dapat nice lah ya auto dapet nice lah kita uh nice nya bosku gile gokil Balmut kita udah yang tadi kesedot langsung balmot kita ya kasih langsung B3000 aja gak usah ragu gak usah takut lagi kalau lo main lagi di jam gacor yang seperti gue mainin ini ya langsung aja cek RTP nya cek link gacornya di kolom komentar gue ya bosku ya lu ke kolom komentar nanti di sana gua taruh linknya gua sematkan di paling atas sih bosku atau bisa juga lu kunjungin channel gua ya klik channel tentang channel gua di sana buat taruh ya ada langsung aja ceki cerot ke tentang channel gua atau di kolom komentar langsung gaskan bosku oke okay. nice si kakek kurek kurek genit kakek kura kura kita masih main di B3000 ya bosku ya Kena agak connect lagi mantap, soy. mantap coy coy coy coy coy, coy. lumayan 57.000 coy coy coy gasken sudah gasken 57.600 bosku gasken pokoknya mah kecor asli Kita lihat ya, oh, mantap! Kodoknya dapet coy, dapet ribu sensasional, coy di luar sensasional, sensasional di luar. Kita bosku, dapet 200.000, gokil, gokil, gokil! yo ih, gokil, mantap! Asli, gacor banget! Sumpah, the best of the best ini emang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 pokoknya makannya yang penting lu kalau udah JP di WD bosku jangan terbawa nafsu diikutin terus main terus akhirnya rungket deh jadinya sedih kan kalau udah rungkat ya enggak dapat puluh ribu kita bosku mantap sekali kita coba gaskan lagi lah ya gua sih ini mah modal sisa dari withdraw kemarin jadi kalau kalah kalau abis juga nggak masalah ya bosku ya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 gua cek di HP 98% RTP-nya bosku ya. ini gua sekarang lagi main pakai PC ya. Pakai PC itu lebih mantep Pokoknya daripada pakai HP. Hasilnya walaupun pakai HP juga lumayan tapi nggak tahu kenapa ya kalau pakai PC itu gacor banget asli. Bagus banget lah. Hasilnya mantep pokoknya. Enjoy the video ya brother belum dapat juga kita ya ampun apa perlu kita take in atau turunin lagi bet tapi dia tadi juga pecah di luar mantap ya boski, walaupun nggak dapat free spin tapi pecah di luarnya jod banget, It's gandos pokoknya alright alright alright oke okay.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 Gua rasa ini momennya udah lewat kali ya. Jadi gua buy spin aja dulu lah. Siapa tahu ini pengakhirannya bosku ya. Enggak apa-apa modal sedikit ini tapi kita masih dapat gope kalau misalnya ini boncos sih ya bosku ya. Enggak apa, apa kita pilih yang enam aja kita. Pilih yang kecil-kecil aja. Biasanya yang kecil-kecil malah dapatnya gede kalau yang kali 15 kali 4 apa 30 apalah itu pokoknya yang gede itu malah boncos biasanya bosku ya. Semoga ini nggak boncos yang ini, nanti. Gue udah coba-coba apa spin turbo, spin quick tadi ya kan. Lu lihat sendiri. Tapi masih kurang ya dapatnya ya. Masih belum dapat free spin, jadi kita langsung buy spin aja lah. Lumayan sih, dapat pecah pecahnya di luar sih, tapi ini gua pengen uh, dapat free spin ya. Kita lihat free spinnya dapat berapa ini. Uh, dapat mega bosku di B2400 ya, kita beli 240 ribu Tadi, dapat mega win kita bosku. Uh, kakek, alamak, kakek thank you banget, kaki kura-kura. Mantap kali lah, kakek kura-kura. Best bagus banget kakek kura-kura. Thank you, thank you, thank you. Kakek kura-kura sensasionalnya. Thank you dapat berapa kita? Dapat 300 lebih, Bosku. Oh my god. 700.000 dari si kakek kura-kura. Ini kakek kura-kura lebih gede daripada naga merah ya. Daripada naga merah yang tadi di luar kita dapat berapa ini kakek kura-kura kita dapat 700 ribu 600 ding mantep banget ya mantep kali ya bosku dapat sejuta lebih kita gaskan gasken gasken gas mantap bosku kali 15 oke okay, nice nice ya bosku ya. congratulations congratulations